Lalu lepaskan nafas Anda ke tengah-tengah dada Kemudian kosongkan pikiran Anda kira-kira 10-20 menit Dan setelah selesai lalu ucapkan Matur nuwun, Kandewi wilujeng" atau terima kasih Kenapa meditasi dilakukan dengan duduk bersila secara tidak langsung Kita membentuk miniatur piramida